warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel Jati HD, channel yang tentunya memberikan seputar kisah-kisah yaitu tentang uh, seputar kisah nabi-nabi yang bisa menjadi contoh dan suri tauladan dan berkisah. baik krabat muslim kali ini saya akan menciptakan sebuah kisah yaitu kisah nabi Adam alaihissalam baik krabat, sebelum uh, mulai videonya alangkah baiknya, dukung channel ini yaitu channel Jati, Jati HD ini dengan mengklik subscribe, like dan agar channel ini bisa uh, berkembang dan bisa memberikan terus memberikan uh, seputar kisah-kisah yang bisa menjadi cerita olah dan contoh baik baik, baik rapat musim tonton video ini hingga akhir Alhamdulillah wajah wassalatu wassalamu ala rasulillah sahabat jati hnd yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala Adam diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi ada banyak hikmah yang bisa dipetik dari kisah Nabi Adam alaihissalam Suatu ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada para malaikat bahwa ia akan menciptakan makhluk dari bangsa manusia. Makhluk ini diciptakan dari tanah di bumi yang nantinya juga akan menjadi khalifah di bumi. Kisah ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 100 ayat 30 yang berbunyi. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خليفة. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن فِيهَا مَن فِيهَا وَيَسْفِكُ وَنَحْنُ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang Khalifah di muka bumi Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 Allah pun memerintahkan para malaikat untuk mengambil tanah di muka bumi Malaikat Izrail berhasil menjalankan tugas dari Allah untuk mengambil saripati tanah di bumi Allah lalu menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Manusia diberi akal, tubuh, dan jiwa. Allah melengkapi ciptaan itu dengan meniupkan ruh nabi Adam. Saat ruh di mulut, Adam bersin sambil mengucapkan alhamdulillah, "Segala puji bagi Allah." Itulah ucapan pertama dari seorang Adam. Manusia pertama di surga Allah menyambut ucapan Adam dengan menjawab Ya arhamukumullah rahmat Allah atasmu Allah melengkapi Nabi Adam dengan ilmu pengetahuan para malaikat pun diminta untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan pada Adam saat semua malaikat bersujud ada makhluk berupa iblis dari bangsa jin yang menolak untuk bersujud Iblis menolak untuk bersujud karena merasa lebih baik dari manusia karena diciptakan dari api Mendengar jawaban itu Allah lalu mengutuk iblis dan mengusir mereka dari surga Nabi Adam pula berdiam dan hidup di surga selama beberapa waktu Suatu ketika Adam merasa kesepian dan Allah pun menciptakan Hawa untuk menemani Adam Adam pun menikahi Hawa dan mengizinkan mereka berdua tinggal di surga dengan syarat tidak mendekati pohon kulti Bertahun-tahun Adam dan Hawa mematuhi aturan itu hingga setan perlahan terus mencoba merayu mereka mereka dengan tipu daya. Ibudaya berhasil. Nabi Adam lalu memetik buah pohon tersebut dan memakannya bersama Hawa. Namun setelah itu Adam dan Hawa langsung dihinggapi rasa bersalah dan aurat mereka tiba-tiba terbuka. Karena melanggar perintah itu, Allah Subhanahu Wa Taala lalu memerintahkan Adam dan Hawa turun ke bumi. Adam dan Hawa diturunkan di tempat yang berbeda. Selama 40 tahun mereka saling mencari dan bertemu di Padang Arafah atau Jabal Rahmah, bukit yang penuh kasih sayang. Saat turun di bumi, Adam meratapi kesalahannya. Adam dan Hawa memohon ampun kepada Allah dengan bertobat. Bumi yang berbeda dibandingkan surga membuat Adam dan Hawa banyak belajar dari berbagai tantangan dan kesulitan Mulai dari bercocok tanam, beternak, dan melindungi tubuh dari berbagai cuaca Adam dan Hawa juga membangun keluarga di bumi dengan melahirkan hingga 40 anak Banyak riwayat yang menyebutkan anak-anak Nabi Adam dan Hawa dilahirkan secara genggam. Sebagai khalifah di bumi, Adam juga diangkat sebagai nabi dan rasul yang bertugas berdakwah di bumi ya kerabat Adam menyampaikan dakwah kepada istri dan anak-anaknya. Mengenai ajaran keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam juga meng menghadapi persoalan antara anaknya, Qabil, yang membunuh Habil. Adam sangat murka terhadap Qabil. Allah lalu mengar mengaruniakan Nabi Adam dengan anak laki-laki yang tidak memiliki saudara kembar yang diberi nama Shīts. Syed merupakan anak yang cerdas dan berakhlak baik Keturunan Syed telah melahirkan Idris Nabi Adam lalu jatuh sakit saat berusia 960 tahun Dan berwasiat kepada Syed untuk meneruskan dakwah Malaikat lalu mencabut nyawa Adam Memandikannya, mengafani, menyolatkan dan menguburkannya dari kisah Nabi Adam alaihissalam ini, terdapat sejumlah hikmah yang bisa diambil. Sebagai manusia, sudah selayaknya kita memahami bahwa iblis adalah musuh yang akan terus menggoda hingga membuat manusia sesat. Tugas manusia adalah melawan godaan setan dan beribadah kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala, Allah juga selalu menerima taubat setiap hambanya yang bersungguh sungguh baik kerabat muslim itu tadi kisah Nabi Adam alaihissalam. semoga video ini bermanfaat saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh